Nah ini buktikan bahwa dua bangun ini sebangun Ini agak ambil dari PR kalian tadi ya Jadi kalau bukti kesebangunan tuh Kita lihat dari perbandingan sisi-sisinya Kalau kita gambar ulang Ini kalau kita gambar ulang. Nah, jadi ini ya. AB CD ya. CCC-nya Sis 685 sama 3 ya. Nah, terus kayaknya yang sebelah kanan gitu puter gitu. Jadinya yang paling pucuknya E. <tuh> EF GH 6 ini jadinya sih rancu nih. 12 10 ya. 16. Nah. Terus saya kayak kalian bikin. Jadi kalau yang sisi kanan, kanan ini kan AD sama EF Nah, ini perbandingannya berapa? 3/6. Per kalau kita kecilkan FPB 3 sama 6 kan sama-sama 3. Jadi 1 banding 2. Nah, itu yang untuk sisi kiri. Kalau yang sisi miring, ini kan BC. Sama GH. BC8, GH16. Nah, ini kalau dibagi FPB-nya, 16 sama 8, ya 8. 8 bagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. Oke, okay, sudah sama, sama sisi kiri maupun sisi miring kanan Itu satu per dua perbandingannya Selanjutnya kalau kita cek sisi pojok Sisi atas, sisi atas nih CD dan EH CD6 EH12 Nah ini FPB6 dengan 12 sama-sama 6 ya 1/2 Oke, kalau sisi bawah itu AB sama FG. 5/10 jadinya dikecilkan ya. 1/2 ya. Jadi karena Sisi, setiap sisi ya, yang bersesuaian dari trapesium kanan dan kiri, ya. satu berbanding dua, maka kedua bangun tersebut terbukti. Eh? Sebangun. Nah, ini ya, teorinya. Jadi kalian tuh kalau disuruh membuktikan harus ada kalimat kesimpulan Kesimpulannya terbukti apa tidak eh? Jadi jangan asal membagi bagi, -bagi kenyobanya jadi ada yang bingung enggak ini? apa? lo apa? Sudah dinilai tadi ya, PN Yuga. berapa amaneh ya? sama aja nomor 2 dua. nomor 2 dua nih buktikan ke bangun di bawah ini kongruen Jadi kalau sudut kalau kongruen yang pertama tuh sudut-sudutnya harus sama besar ya. Kan ada sudut ABC untuk dari segitiga kiri ya. Segitiga kanan ada sudut DEF. Nah. Ini ketiga sudut 60 derajat. Habis itu, kalau dari sudut terpenuhi, kita lihat sisi. Sisi AC dan EF itu keduanya menghadap sudut eh, 60 derajat depannya. Ini delapan senti depannya ini, ya. Nah ini yang AC depannya B, dan pada ini sudut B dan sudut CD si tadi. Nah, terus kakek kita dingo kanan kirinya sudutnya sama, enggak? Sisi AC diapit oleh sudut A dan sudut C. Sudut A dan sudut C ini sama-sama 60 derajat. Kalau CCF e, itu diapit oleh sudut E dan sudut F. Nah, jadi ini memenuhi kriteria terpenuhi ya. sudut sisi sudut jadi kesimpulannya terbukti segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF nah itu teorinya Ya, jadi pembuktiannya apa nih teorinya? Membandingkan sisi, sama sisi sudut sisi. Oke, ya, ada juga sisi tiga nya diketahui. Ya, ada juga untuk teori sisi sudut sisi, ada juga. Ya, beda-beda. Ya. Nah, kalau nomor tiga ini panjang sisi yang belum diketahui. ya banyak sisi yang belum diketahui ini kalau bentuknya sudah cahaya ini sama persis ya ini kan yang diketahui 45 sama 15 nah 45 itu sama dengan 15 kali berapa berarti kita bagi 45 bagi 15 itu 3 ya artinya 51 per X sama dengan 3 X nya berarti 51 bagi 3 17 kalau z nya ini 3 kali lipat dari 9 27 nah kalau y nya kan lebih besar ini dari 20 jadi 3 kali 20 sama dengan 60. Eh, jadi dapet ya lho X-nya 13, Y-nya 60, Z-nya 20 Kayak itu itu eh. ya. Jadi kesesuaiannya. Nah kalau B, ini B ini dijingok eh 12 ini bersesuaian dengan Y, 16 dengan 24 ya. Eh. Jadi kalau 16 per 24 itu sama dengan 12 per y. 16 bagi 82, 24 bagi 83, 12 bagi 26. 6, jadi Y nya 6 kali 3 adalah 18. Kalau nyari X nya, X per 20 sama dengan 16 per 24 tadi. 2 banding 3 kan. Jadi kaget 40 per 3 ya. 13, 1 per 3. Okay. Ya, ini tidak bulat. ini. Eq per 20, 16 per 24. Jadi, kaget 4 X-nya 4 kali 40 per 3. 2 Y-nya 2 kali 18. Terus 60 per 3, dikurang 36 kali 3, 108. 52 bagi 3, 17.1.3 ya. Nah itu ya Perbandingan ininya, Nah PR hari ini ya, Habis Ini yang dua soalnya PR yang kemarin Ini kayaknya sidora, Nah ini sama Kita ubah dulu gambarnya RS PQ Dua belas nah ini diubah jadi Elkan kan tiga puluh Jadi yang bersesuaian ini antara RS per PT ya ini PS per LT 12 per PT 30 PS 8 ini bagi 6 2 per 5 8 bagi 2 4 jadi LT nya 4 kali 5 20 nah kalau QR per PK ini kan tadi 2/5 nih ya perbandingan ini kan. QR-nya QR belum tahu PK-nya 24 ya. Jadi itu lah QR-nya 24 L248 bagi 5 ya. 9,6. Nah, kalau LT LT/PS sama dengan tadi 2/5. LTE nya pakai 20 tadi Dapatnya PS Bukan PS ya LT Ya LT per PS LT dapat QR dapat PK ya Belum dapatnya PK per KL ya. Nah KL-nya 16, ya. Jadi, PQ-nya 16 kali 2, 3, 2 bagi 5. Soalnya 6,4, jadi Nah, dapat ya lo tuh. Oke, kalau yang terakhir nih sama ya. Kita jengok kesesuaiannya. Yang kiri sama kiri, kanan sama kanan ya sama x sama di kiri 20 sama 30 sama, sama di bawah coret jadi 3 x 1545 bagi 2 setengah kalau y nya ini sama 40 20 per 30 80 per 3 nah, jadi kaget 2 x 2 x 45 per 2 3 dikali 80 per 3 ya. jadi 45 dikurang 80 minus 35 nah itu ya oke ini gimana nih dalam soal PR ada yang bingung gak kan? tiapnya mana PRnya sampai nah, sini gak ada tknya aku lagi, sekolah yang beda-beda tidak -beda, you know, oh. hal yang ngerti kalau, jadi lalu ya. semoga bantu